Allah berkatul, saya Jumansah salam hormat, terima kasih banyak, terkhusus kampung kecintaanku desa Gunungmungsu. Alhamdulillah, acara halal bihalal kita laksanakan pada hari Sabtu ini, dan masyarakat sangat berbudak dan sangat loyal dengan memperkuat ajang silaturahmi, memperkuat persaudaraan, walaupun kita tidak sedara. Tapi inilah Desa Gunung Muso. Dari tahun ke tahun selalu mengadakan ajang Silaturahmi dengan tema Alali mempersatukan masyarakat Desa Gunung Muso melalui uh, program Desa Gunung Muso yang dipimpin oleh Bapak Kades Jadi Putra. Memang luar biasa, salut bangga terasa bahagia semakin cinta dengan masyarakat masyarakat desa Gunungsu tidak bisa mengungkapkan kata-kata sakit bahagianya sakit kekompangan inilah dari pagi sampai sore masyarakat selalu datang tidak ada henti-hentinya sekarang sudah sekitar pukul 6 tapi masyarakat tetap banyak yang datang untuk melihat nah, bakal kumuh luar biasa. Data Fikri Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank yeah. <laughs> you. Persiapan. persiapan persiapan persiapan test oh ali said muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita berallah swa hara diwatakan dengan para sahabat kita para berharap kita pasar rangka acara alat yang diselenggarakan oleh kita besar kemudian semua bersalam salam kita bersyukur pada malam besar kita Tak pernah terlupa nasib hidup di nama terbaik, tiada hari saya hidup di nama terlambat. Sesudah balik dia rosulullah. Tadi wadah di majemuk apa? Ditukur dengan sangkaan awal masalah. Di mana dalam mereka yang kajit malih lima sahili lima kepada tanah subur. berdiri di tengkorakumat rakyat dari sabun lusuh. ujian papa yang tadi. Babakannya anak lagi tadi kan. Bisa untuk dapat. Kalau aku kan gini papa. Sudah buat. Sayang kan tadi posisinya. arahan awak kiri kok. Bukan sama tanggol pak sepuh juga. Kalau duduk adik-duduknya ada ada betul lah. Bukan satu dah, jangan jengik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, berselawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, di wasallam. pemuda, tokoh wanita dan seluruh masyarakat yang berada di sekitar pentas aula uh, seni yang kita cintai ini. Yang pertama rasa bangga dan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada hari raya 6 ini kita bersama-sama berkumpul di pentas seni ini melaksanakan kegiatan raih pemersatu desa Gurubuksu bersama seluruh elemen masyarakat semoga mimpi dan harapan beliau bisa terwujud amin amin ya rabbal alamin Selanjutnya menambahkan apa yang disampaikan oleh pucuk sana Wujud, ada marilah sama-sama Mulai hari ini sama-sama kita perbaiki diri kita perlu kami sampaikan kepada seluruh kita yang hadir Alhamdulillah pada tahun ini Diri serta dari seluruh kita Alhamdulillah melahirkan atau telah dinobatkan oleh pemimpin syarikat Taksa dia Alhamdulillah dari surat kita telah diadakan Abu Yahujang Umat yang kepada Bapak di Salam dengan gelar Palipa Tongku Muda Salam Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi kesedukan uh, untuk melanjutan surat-surat kita ke depannya Amin, amin ya